dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu jaya jaya jaya terus karena kita sering meetingnya di sini Ketika otomatis kebersihan kan kita ya. kekontrol nah kita donasikan dua ratus ke anak terak yang ada di sini jadi kalau dikurang jadi totalnya dua puluh delapan juta alright kita nih, malam ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Amin Buat yang muslim, saya minta baca al-fatihah Buat yang muslim, silahkan uh, berdoa sesuai dengan cara yang masing-masing Biar semuanya berkah buat kita Amin uh, Kerjaan kita juga dilancarkan Amin Doa mulai Side. ganti ganti oh, oh. ya boleh boleh ayam ayam kalau untuk tim bisa nggak kita menganggarkan pribadi maaf bukan dari anggaran yang sudah Jangan <coughs> macet, <coughs> <coughs> udah mana kau ini? Hahaha. mudah ya? <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Terima kasih berkah buat kita semua, mana? Boleh Semoga ikhlas buat itu semua. Amin. Amin. Amin. Ya. Ya. Oh, Ada kita semua di <tuk> <tuk> Dua, satu. Oke lagi. Lagi. pas Desta bisa dikerokan ya? Ya bisa. Bisa di mana emang? Oh, ya. Bisa, bisa, bisa. Tiga. Tiga. <Ses> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih saya Sampai ada saya, uh, Sejajar kita kemarin, oh, ini berbagi untuk lingkungan sekitar, untuk juga memastikan ada beberapa hal. Walaupun dampaknya, saya berharap semoga apa yang kita minta dan teman-teman.